kita semua wajib untuk mengvote Lagu Bismillah Cinta Di aplikasi JOOGS persahabat ya Dalam 50 lagu pilihan fans Kita kembali dipertemukan Dengan BTS Bersahabat ya Untuk lagu Bismillah Cinta Dari Ungu Lesti Ini masih di posisi kedua Dan yang pertama tentunya diduki oleh BTS Bersahabat ya Lagi-lagi kita ketemu Dengan BTS mudah-mudahan Kali ini kita mendapatkan Juara pertama persahabat ya kita kompak, kita solid. Mudah-mudahan tentunya di The LSD selalu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan untuk kita semua. Dalam postingan tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir ya, di situ dikatakan, wow, masya Allah ketemu fandom army lagi kita. Ayo Lesla lovers, lasti lovers, klik word tancap gas, semangat tuh sahabat ya. Yang belum vote tentunya langsung aja vote bersahabat ya ini demi idola kesayangan kita Kita selalu dukung karya-karya di Lesti mudah-mudahan selalu berkembang dan bisa dicintai dan diminati oleh banyak orang bersahabat Dan selanjutnya ada sebuah unggah spesial juga ini luar biasa suatu kebanggaan lagi tentunya di Lesti sudah mendunia persahabat ya Ini ada kabar dari Negeri Jiran Persahabat ya, dari Cosmo Ini adalah artikel dari Malaysia persahabat ya Lamaran mewah Lesti Kejora dan Rizky Billar Ini masuk berita di Malaysia Luar biasa Suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Bahwa Lesti dan bila sudah mendunia Ini suatu bentuk Kebahagiaan juga buat kita semua para fans Mudah-mudahan Dede Lesbita Bang bila selalu diberikan kebahagiaan Kesehatan persahabat ya Dan mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendukung, mensupport Dede Lesbita Bang Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat dari sebuah unggahan postingan terbaru ya Ini tentunya di channel YouTube-nya Bang Haris bahwa well, ini kelakuan calon mantan pria luar biasa bersahabat yang selalu buat kita ketawa bahagia ini lagi mainan mobil nih bersahabat ya aduh ini cute banget nih terlihat juga abang bilar sedang di lokasi syuting terlihat sangat fresh banget dari wajahnya bersahabat ya luar biasa suatu kebanggaan untuk kita semua para fans mudah-mudahan abang bilar diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga amin ya robbal alamin untuk berikutnya juga, para sahabat ya, kita lihat ada sebuah postingan yang dimana ini tentunya terbongkar teka kita di siang, para sahabat ya, ada sebuah unggahan sebelumnya dari Bang Bensi Kumbang, ada foto wanita cantik memakai hijab hitam, para sahabat ya, tentunya fotonya. Nah, di belakang ini yang penting kita sudah menemukan jawabannya akhirnya terungkap persahabat ya benar di Leslie dari siang ke rumah Rizky Bilar ini luar biasa persahabat ya mudah-mudahan tentunya silaturahmi dari Dedek Leslie abang Bilar selalu terjaga apalagi sebentar lagi akan menjadi keluarga besar persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari dedek Leslie dan Abang Bilar Dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggah spesial Yang mana tentunya ada unggahan dari akun IGSnya Bang Bensi Kumbang Keluarga besar Rizky Bilar sedang nobar sahabat ya Nobar siaran ulang lamaran Leslie Bilar di Indosiar malam hari ini ini luar biasa, keluarga besar juga ini sedang nonton bareng di rumah persahabat Ya aduh siapa aja nih yang nobar juga malam ini persahabat ya Yang masih belum move on dengan acara lamaran Tonggles tidak Dambilar Nasim tentunya ke Indosiar kita merapat persahabat ya Dukung selalu doakan selalu untuk rangkaian acara pernikahan dari idola kesayangan kita Selanjutnya, persahabat kita lihat juga, ini ada ungkapan spesial banget nih dari Bang Bobby Suarez, persahabat ya kita lihat, kita dikasih vitamin manja banget, dikasih clue, persahabat ya, perhatikan tanda merah, ini menunjukkan siapa nih persahabat ya, wow ini tentunya membuat kita semakin penasaran, apakah Dedek Lesti ada di rumah Bilar malam hari ini? luar biasa persahabat ya kita selalu diberikan tentunya teka-teki membuat kita penasaran aja mudah-mudahan ada jawabannya persahabat ya tetap tentunya kita pantengin kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar kayaknya bakal ada vitamin manja malam hari ini doakan yang terbaik saja mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari Dedek Lesti dan Abang Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans. Ada komentar dari akun ChinAnscore098 mengatakan, Kayak pakaian yang dedek tadi siang katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram, Anies5078 mengatakan, Dedek lagi nobar di rumah kakak mungkin min sambil reaction. Wow. <gifat> Luar biasa persahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan spesial langsung dari Lesti dan bilal. Berikut juga persahabat ada artikel nih, kita lihat ada sebuah pertanyaan ke APKDD katanya ya, termasuk maskotnya Indosiar Tuh, masih banyak yang mempertanyakan apakah Dedek Lesti termasuk maskotnya Indosiar Ada jawabannya persahabat ya, kita tentunya baca nih jawabannya Sebenarnya nggak ada maskot atau icon yang paling menonjol dari anak-anak DA Sampai lidah semuanya punya ke semotan Dan dikasih wadah seluas-luasnya untuk berkarya Tapi karena yang lagi rame adalah Dede Kayak sehari nggak ada Dede kalian menyerbu ibu siwi Menyerbu kru krunya nya Menyerbu dosiar ya Jadi Dede udah nggak bisa bilangin Kalian tuh luar biasa kuatnya, jadi ya gitu nggak ngerti lagi. Udah luar biasa, Pak Sahabat ya. Tentunya kita memang luar biasa sebagai fans, selalu kompak selalu solid mendukung Dede Lesti, sehingga Dede Lesti nggak bisa dihilangin lagi dari Indosiar, Pak Sahabat ya. Mudah-mudahan Dedek tentunya banyak rezeki dan selalu diberikan keberkahan dan merokah. Amin ya Robbal 'Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para ya, tetap datang channel ini.